Muslim dengan okay. ekonomi terkuat Wow ekonomi terkuat ya Wow bismillah Assalamualaikum guys ketemu lagi dengan channel betul. Cah Solo Guys, produk domestik Bruto atau PDB atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Gross Domestic Product atau okay. GDP adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara mm -hmm. Besaran PDB ini guys sering menjadi ukuran kekuatan ekonomi sebuah negara Namun okay. negara dengan PDB lebih besar belum tentu lebih kaya dan lebih makmur daripada negara dengan PDB yang lebih kecil Sebab kemakmuran sebuah negara tergantung dengan jumlah total penduduknya juga guys okay. Contohnya Indonesia dan Malaysia guys Memang PDB Indonesia sekitar tiga kali lipat dari PDB Malaysia Tapi Malaysia lebih makmur daripada Indonesia karena jumlah penduduk Malaysia jauh lebih sedikit Perbandingannya okay. adalah penduduk Indonesia 8 kali lipat lebih banyak daripada penduduk Malaysia Yo guys, kita bahas 10 negara mayoritas muslim dengan kekuatan ekonomi terbesar. Wow. Sebelum lanjut, bantu channel kami dengan klik subscribe -like share, dan tombol -like share, loncengnya ya guys. Yaps. Thank you. 10. Pakistan. Oh, Pakistan Republik Islam di Asia Selatan ini. Okay. Total produk domestik brutonya adalah 284,2 miliar hmm. dolar Amerika wow. Serikat. Itu berada di urutan ke 40 dunia. Yap guys, Pakistan dunia. yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa dan 97 okay. persennya beragama Islam ini guys. Produk andalannya adalah beras, buah-buahan, gandum, serta produk-produk tekstil. Yap, pakistannya tekstilnya keren banget. Oke. Okay. 9. Bangladesh dengan total oh. produk domestik brutonya 317,768 ah. miliar dolar Amerika Serikat okay. Berada di urutan ke-39 dunia Negara mayoritas muslim di Asia Selatan yang berpenduduk hampir 200 juta orang ini Produk andalannya adalah berbagai jenis produk tekstil, tekstil. dan garment, farmasi, dan olahan ikan Delapan Malaysia. Oh. Oke oke oke oke. Ternyata Malaysia itu masuk ke peringkat ke-8al produk domestik bruto okay. 336,33 miliar dolar Amerika Serikat ya. dan itu berada Mantap di urutan yes. 38 dunia. 38 dunia. Okay. Negara maju di Asia Tenggara yang mayoritas muslim ini berpenduduk sekitar 30 juta orang dengan andalan ekonomi dari sektor pariwisata dan oh. produksi kelapa sawit, industri oh, okay. manufaktur dan pengolahan makanan. 7 okay. Uni Emirat Arab dengan total produk domestik bruto 353,899 oh. miliar dolar Amerika Serikat dan ini berada di urutan ke-34 dunia. Negara Arab Teluk ini berpenduduk sekitar 10 juta orang. 10, 10 juta. Dan perekonomiannya sangat ditopang oleh industri minyak, minyak. bumi, pariwisata, dan perbankan. 6. Mesir dengan total wow. produk domestik bruto 361,875 wow. miliar dolar Amerika Serikat Dan itu berada di urutan ke-33 dunia okay. Negara Arab di Afrika Utara ini berpenduduk sekitar 100 juta orang Dan perekonomiannya banyak disokong oleh sektor pariwisata Dan produksi minyak bumi, kapas, tekstil, serta produksi bahan pangan seperti gandum dan kurma 5. Okay. Nigeria uh. Dengan total produk domestik bruto 442,976 miliar dolar Amerika Serikat okay, ya. Dan ini berada di urutan ke-26 dunia Negara mayoritas muslim di Afrika Barat yang berpenduduk sekitar 200 juta orang ini hmm. perekonomiannya banyak disokong oleh industri minyak bumi, industri pertambangan, pertanian, dan pengolahan bahan pangan Oke, yang keempat ya apa Enam, ini keempat? Iran dengan total oh, produk Iran. domestik bruto 610,662 wow. miliar dolar Amerika Serikat Ini menjadikan Iran berada di posisi 21 dunia Negara di Asia Barat dengan penduduk lebih dari 80 juta jiwa ini Sempat diembargo ekonomi oleh Amerika Serikat Namun hal ini justru membuat Iran menjadi negara yang mandiri Okay. Perekonomian Iran banyak disokong oleh industri minyak dan gas bumi, mm -hmm. industri otomotif, pertanian, okay. dan produksi permadani. Wow. Permadani loh. Keren. Oke, okay, yang ketiga, 7, Turki dengan produk domestik bruto 649,436 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menempatkan Turki di urutan ke-20 negara dengan wow. ekonomi terbesar di dunia Mantap. Negara mayoritas muslim yang berpenduduk lebih dari 80 juta orang ini Sebagian wilayahnya berada di benua Eropa dan sebagian lagi berada di benua Asia, Asia. Perekonomian Turki banyak ditunjang oleh sektor pariwisata, produksi ya. mesin, alat transportasi, elektronika, tekstil, serta hasil pertanian okay. ketiga, Dua, Saudi Arabia bawah, dua. dengan total produk domestik bruto 680,897 miliar dolar Amerika Serikat ya. ini menempatkan Arab Saudi pada urutan ke-19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia terbesar. negara monarki Islam yang menghidmati dua tanah suci umat Islam hmm. yang terletak di jazirah Arab ini berpenduduk sekitar 34 juta orang Okay. Ekonomi Arab Saudi banyak didukung oleh industri minyak bumi dan gas alam, yep. dan Arab Saudi adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar, terbesar di dunia. dunia. Oke, okay. makanya kayak nomor satu guys, satu Indonesia uh, dengan wow. total produk domestik bruto satu triliun oh 88,768 miliar dolar Amerika Serikat wow. Ini menempatkan Indonesia pada urutan ke-15 negara dengan ekonomi terbesar di dunia Negeri okay. berpenduduk muslim terbesar di dunia ini yep. guys Dihuni oleh sekitar 270 juta jiwa Perekonomian Indonesia banyak ditunjang oleh produksi perkebunan seperti karet dan kelapa sawit, industri manufaktur, tekstil, sektor pertambangan, pariwisata, hasil kelautan, dan pertanian. Jika video ini bermanfaat At, like dan share Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi negara-negara muslim terbesar ekonominya di dunia Dan Indonesia menempati tempat yang pertama guys Dan di Malaysia itu menempati di tempat ke delapan tapi perbedaannya kata admin tadi adalah Di Indonesia banyak istilahnya pendapatannya Tapi karena banyak masyarakatnya Jadi tidak semakmur daripada di Malaysia Seperti itu guys Karena di Malaysia itu pendapatannya banyak Dan juga rakyatnya sedikit Seperti itu Karena bisa dikatakan 8 kali lipat kata adminnya tadi Untuk istilahnya masyarakat ataupun rakyat yang ada di Indonesia Seperti itu So ini tahniah banget buat kita Indonesia ya guys ya Karena memang Indonesia menjadi Urutan pertama ya, ekonomi terbesar di dunia ya Muslim ya, negara muslim Yaitu negara-negara yang banyak istilahnya masyarakatnya menganut agama Islam Seperti itu, itu yang dirangkum oleh adminnya Oke, okay, dan gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah ya Bangga nggak sih kalau kita istilahnya Indonesia Dan juga 10 negara di sini yang masuk istilahnya ekonomi terbesar di dunia guys So, ini keren banget ya dan pasti kita bangga ya setiap negara pasti bangga karena negaranya masuk ke 10 besar daripada negara-negara muslim yang terbesar ekonominya di dunia guys. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya guys. Saya Pamin undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.